narasumber yang telah berada di hadapan kita semua. Beliau adalah Andrian Permadi, MPD. Beliau menjabat Kepala Divisi Pelatihan di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2010. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun mengajar, salah satunya adalah mengajar IELTS Preparation Program untuk berbagai pembelajar, diantaranya LPDPS Scholars Award, dosen, tenaga kependidikan, guru, dan lain-lain. Skor IELTS speaking terakhir beliau adalah 8,5 dari skor maksimal 9. Selain itu, beliau juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Di sela-sela kesibukannya, beliau juga menjadi content creator untuk YouTube channel Andrian Permadi, yang berisi berbagai materi pembelajaran bahasa Inggris. Hadirin, sebelum sedar ini mulai, kami informasikan bahwa e-certificate hanya diberikan kepada Anda yang mengklaim exit ticket. Link exit tiket akan dibagikan di akhir sedaring melalui chat box. Kami informasikan pula bahwa selama sedaring Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetik pertanyaan di Q&A box dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab di akhir sedaring pukul 3 sampai 3.15. Hadirin, kita sambut Bapak Andrian Permadi MPD dengan memenuhi chat box Zoom dan mengetik clap-clap-clap kepada Bapak Andrian, the screen is yours. Uh, thank you very much Pak Fauzi. Yes, the screen is mine. Dan terima kasih banyak atas perkenalannya yang begitu dahsyat. Uh, selamat sore hadirin sekalian. Nama saya Andrian dan saya akan menjadi narasumber pada sedaring kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sedaring-sedaring bahasa UPI. Uh, hingga saat ini saya melihat ada banyak peserta yang... Uh, setiap mengikuti daring Balai Bahasa OP, dan bagi hadirin sekalian yang baru mengikuti dari Balai Bahasa OP, uh, Welcome to this webinar. I hope that you'll enjoy uh, and have a beneficial experience uh, throughout the webinar. Hadirin sekalian. Uh, judul dari ini adalah IELTS Speaking Hacks uh, Essential Tips for a Successful Interview. Nah, Sebelum kita bicara tentang IELTS, mari kita bicara tentang Speaking. Uh, apakah hadirin sekalian seringkali berpikir, Pak, sebenarnya kalau saya dengar atau saya menyimak seseorang berbicara bahasa Inggris, saya ngerti. Tapi pas saya ngomong, kenapa ya nggak keluar? Apa hadirin sekalian berpikiran yang sama? Nah, dalam sedaring ini, dalam webinar ini, kita akan mengupas tuntas tidak hanya IELTS speaking Test, tapi uh, the speaking commandment itself. So, let's start. Hadirin sekalian, di slide pertama ini kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang sedang mengobrol ya. Dan um, IELTS speaking test sendiri pada hakikatnya adalah seperti mengobrol. Perbedaannya adalah kita mengobrol dengan seorang yang tidak kita kenal, yang baru bertemu, dan native speaker. Tapi pada hakikatnya sama. Nah hadirin sekalian, menurut hadirin sekalian, obrolan yang sukses itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, obrolan yang sukses itu adalah ketika obrolannya itu nyambung, yang saya ajak ngobrol itu menyenangkan, dia menyimak semua hal yang saya utarakan, dan lain sebagainya. Nah, hakikat yang sama juga berlaku pada IELTS speaking test atau IELTS interview. Karena apabila kita bisa membuat obrolan tersebut menarik atau menyenangkan, there will be a big chance that we will have a very satisfying results. Jadi sebelum kita bicara IELTS speaking test, mari kita bicara tentang speaking itself. Nah izinkah saya untuk berbagi pengalaman dari peserta didik atau test takers, siswa yang telah saya ajar sebelumnya, dan apa yang mereka utarakan tentang speaking. Unek-unek mereka, inilah curhatan mereka. Oke, okay? Mohon Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk merenungi curhatan mereka tersebut apakah, dan tentukan apakah hadirin sekalian memiliki perasaan yang sama atau tidak kita mulai dari Kevin salah satu siswa saya LPDP Scholarship Awardee dia bilang, Pak kalau denger sih saya ngerti tapi pas mau ngomong kok susah ya nggak keluar uniknya seperti itu ya productive skill seperti speaking itu uniknya kita bisa belajar banyak tapi kenapa kok waktu kita mau ngomong nggak keluar aja Ibu Indriani, PNS suatu badan dalam program dengan BKD Provinsi, Jabar, dia bilang, Pak, pasti ditanya saya nggak bisa jawab, ngeblank, katanya. Itu kata Bu Indriani, ngeblank. Seringkali ini yang peserta didik atau taste taker utarakan ketika mereka melakukan atau setelah melakukan IELTS interview atau IELTS speaking test, blank. Pak Heri, dosen, dia bilang ke saya, Pak, waktu ditanya what's your favorite snack? Saya nggak bisa jawab. Padahal gampang ya. Ya, gampang. Padahal. Kenapa yang nggak bisa jawab? Mungkin ngeblank. Dan yang terakhir, Pak Andri, guru. Pak, si kata itu, kata itu ada di kepala saya sebenarnya. Tapi kok nggak keluar dari mulut ya? Karena taste takers atau participants who have gone through the IELTS preparation course ini, mereka yang sudah belajar, dalam program kami di sini, dalam IELTS preparation course, mereka belajar banyak kosakata, Banyak juga yang belajar advanced vocabularies Tapi kenapa ya? Kok nggak kuat? Nah, menurut salah seorang pakar dalam English language teaching, Harmer, di tahun 2007 Dia bilang kalau speaking is the ability to process information and language on the spot Kata kuncinya itu, on the spot jadi itu yang membedakan productive skills salah satunya seperti speaking karena everything is spontaneous semuanya itu spontan jadi tidak sederhana kita menghafal kosakata lalu akan keluar akan ada banyak kemungkinan yang terjadi karena everything is on the spot right so IELTS is a test dan tes itu bisa menyebabkan banyak hal salah satunya menjadi gugup. Atau tidak tenang selama interview. Dan banyak dari high performers atau high achiever students kami yang tiba-tiba ngeblank ketika wawancara. Dan dalam sedaring ini kita akan membahas dan mengupas tentang fenomena-fenomena tersebut. Dan sekaligus saya akan memberikan beberapa tips agar hadirin sekalian bisa menggunakan tips tersebut untuk menghadapi IELTS speaking test atau IELTS interview. Dan tips yang paling penting itu akan ada di akhir presentasi So stay tuned, uh, please uh, be involved in the webinar throughout uh, the sessions yeah. okay. Jadi saya akan membagikan tips dan agenda untuk seminar daring kali ini adalah kurang lebih akan ada lima agenda Yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan apa itu IELTS speaking test Lalu kita akan berkenalan dengan jenis-jenis pertanyaan IELTS Speaking Test. Jadi pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan dalam IELTS Speaking Test? Dan yang paling penting pembahasan tips Karena tips, kalau mungkin lebih seriusnya strategies ini adalah yang biasanya kami berikan kepada para siswa kami atau peserta IELTS Preparation Course Dan kita akan ada simulasi wawancara mengenal IELTS Speaking Band Descriptors dan Q&A Sessions dan mungkin yang paling menarik itu akan ada simulasi wawancara IELTS Di mana hadirin sekalian bisa berpartisipasi Tapi jangan khawatir, oke okay, jangan khawatir karena ini bukan tes Dan bukan Bapak Ibu yang akan saya tanya, bukan Karena justru sebaliknya Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bertanya kepada saya Dan kita akan mengobrol ya uh, Karena essentially the IELTS speaking test is basically having a chat or a conversation with someone using English Baik, oke okay. Everyone is ready? Uh, we will start with the first agenda Kita akan berkenalan dulu dengan IELTS speaking test Apa itu IELTS speaking test? Nah saya yakin banyak di antara hadirin sekalian yang sudah mengetahui uh, IELTS speaking test itu seperti apa Apalagi dengan adanya internet ya Pasti banyak yang sudah menonton YouTube channel interviewnya seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas overview ini secara rinci. Saya akan hanya membahas secara sekilas saja, dan mungkin untuk mengingatkan kepada hadirin sekalian yang belum mungkin belum pernah berkenalan dengan IELTS Speaking Test. Jadi, IELTS Speaking Test is basically an interview. Ini wawancara, mengobrol. Ber Perbedaannya adalah, obrolannya itu adalah dalam konteks akademik yang terdiri dari tiga bagian. Part 1, 2, and 3. Part 1 itu sebenarnya adalah introduction and interview. Jadi perkenalan, karena kan kalau kita ketemu dengan orang baru itu harus kenalan dulu ya. Dan wawancara, tanya-jawab. Biasanya ada 8-10 pertanyaan, topiknya sehari-hari. Dan berhubungan dengan diri kita. Hence, part 1 is all about you. It's all about you. Okay. Lalu part 2. Uh, it will last for 3 to 4 minutes ya. Jadi kalau di part 2 ini pada dasarnya Bapak Ibu hadirin sekalian akan berbicara sendiri ya, akan bercerita. Sama seperti kalau kita curhat ke teman kita ya, kita bercerita tentang sesuatu ya. Nah, perbedaannya adalah ceritanya itu akan dipandu dengan suatu cue card atau booklet Nanti examinernya akan memberikan cue card atau booklet tersebut, dan kita membuat catatan singkat dari booklet atau cue card tersebut, dan kita bercerita selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Dan yang terakhir, bagian yang paling menantang, part 3, itu berlangsung selama 4 sampai 5 menit, akan berisi tentang diskusi dengan topik yang cukup abstrak atau spesifik. Ya. Jadi kalau part 1 itu berbicara tentang diri kita sendiri, atau hal-hal yang berhubungan dengan diri kita, part 3 itu akan lebih ke pembahasan tentang wawasan kita secara umum. Mungkin tentang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Beberapa contoh atau sample questions dalam IELTS speaking test sebagai berikut ya. Part one is all about you, tentang hadirin sekalian. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, pertanyaannya itu tentang Sta about your free time. Kita ngobrol tentang waktu luang hadirin sekalian. ya yeah. Do you spend a lot of time with your friends? Sering menghabiskan waktu banyak tidak dengan teman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan sangat sederhana, sangat umum, topiknya sehari-hari dan berkaitan dengan diri kita semua. Yeah. Karena memang tujuannya part satu itu adalah untuk uh, sebagai pemanasan lah, kalau kita bisa bilang ya agar. Uh, interviewee itu merasa relax dengan conversation-nya dan bisa menjawab secara panjang dan lebar seperti itu Kita, saya akan jelaskan apa itu panjang dan lebar nanti ya. part 2 ini adalah contoh dari cue card-nya menjelaskan tentang journey katanya, atau travel nah, nanti hadirin sekalian akan membaca cue card ini dan membuat catatan singkat, ya, dan bercerita selama 1-2 menit, ya. Dan yang terakhir, mungkin yang paling menantang itu tentang part 3-4-5 menit. Nah, kalau bisa dilihat, topiknya itu tentang transportation. Jadi, memang topik itu bukan tentang Anda lagi, tapi tentang transportasi. Kita ngobrol transportasi tentang apa sih? Di sini kan ada pertanyaannya, misalnya. Why do people prefer to travel by car? Kenapa orang itu lebih suka apa? Berpergian dengan mobil? Kenapa ya? Kalau di Indonesia mungkin karena ya mungkin karena convenient, karena lebih nyaman. Karena transportasi massal di sini tidak senyaman di luar negeri seperti itu. Nah ini adalah beberapa uh, IELTS speaking sample questions yang nanti akan kita hadapi. Kalau saya lebih melihatnya sebagai ini loh yang akan kita obrolkan nanti. Kita akan obrolkan tentang diri kita masing-masing, terutama tentang diri Anda saja untuk part 1 dan tentang cerita Anda dan tentang hal atau wawasan umum. Oke. Nah, sekilas saja itu tentang IELTS speaking overview atau sample questions, ya. Dan di sharing ini kita hanya akan membahas tentang part 1 dan part 3. Saya tidak akan membahas part 2 karena Waktunya mungkin tidak cukup ya, tapi apabila hadirin sekalian ingin mengetahui lebih banyak tentang How we do things at the IELTS preparation course Please join our services at Kupil Language Center ya. Jadi ini adalah tipsnya, so here are the tips, sudah siap semuanya? Oke okay. Tips number one Kebanyakan dari kita Peserta atau siswa berpikir bahwa kalau saya mau wawancara IELTS saya mau pakai kosa kata ini yang Saya bilangnya sih fancy vocabularies ya bukan advanced vocabularies Ada siswa yang siap-siap Pak saya mau pakai idiomsnya 6 atau, atau 10 mungkin seperti itu Mereka mau pakai hal-hal yang sifatnya fancy yang gaya seperti itu karena ingin skornya tinggi Padahal ada hal-hal esensial yang kebanyakan dari kita lupakan atau take it for granted Yang pertama adalah menyimak Jadi Tips number one itu sebenarnya adalah Listen Listen to details State stated on the questions Jadi Simak Speaking itu sangat berkaitan dengan listening Both skills are Interrelated yang saling berhubungan Jadi Meningkatkan speaking skill itu bersamaan harus dengan meningkatkan keterampilan menyimak Kalau hadirin sekalian kalau mau ngobrolnya dengan siapapun itu Kesel nggak kalau yang diajak ngobrol itu nggak dengerin omongan kita Terus dia akhirnya jawabnya gak nyambung, kesel nggak? Saya akan membaca pikiran hadirin sekalian pasti kesal, kan ya Oke, okay. sama seperti dalam IELTS speaking test Examiner will be not really satisfied if you do not Listen carefully. oke? Okay. Dan untuk uh, menunjukkan pentingnya keterampilan ini, keterampilan menyimak ini, listening skill ini, kita akan ada interview time, tapi jangan khawatir, interview ini, simulasi ini, bukan dengan hadirin sekalian, tapi saya akan mengundang dua pengajar kami, um, mereka berdua adalah IELTS Preparation. Uh, IELTS Instructors di Balai Bahasa UPI dan saya akan mengundang mereka untuk melakukan simulasi wawancara agar hadirin sekalian bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kalau melakukan IELTS interview itu yang pertama saya kenalkan dulu mungkin ada Miss Husna dan yang kedua Miss Nindya and I'd like you to listen to their answers carefully ya jadi tolong simak, simak Dengarkan jawaban mereka dengan uh, teliti ya, seperti itu. Oke, okay. kita mulai ya. Uh, hadirin sekalian sudah siap? Kalau sudah siap silakan chat siap dalam kolom chat ya. Oke, okay. saya akan mengundang uh, Ibu Husna, Miss Husna, dan Miss Ninja untuk bergabung dan we're going to do an interview, we're going to have a chat. Oke, okay. hadirin sekalian kalau sudah siap silakan klik di chat, siap semuanya untuk menyimak ya, silakan. Oke, okay. sekitar uh, 2000 peserta sudah mengetik Siap, <laughs> terima kasih <laughs> Sepertinya ada Atta Halilintar juga Di sana, baik, kita akan Mulai simulasinya uh, And I'm going to invite uh, Miss Nindya and Miss Husna To turn on their video, silakan uh, Miss Husna dan Miss Nindya Untuk menyalakan videonya Baik. Ya, dan kami semua akan melakukan simulasi wawancara. All right. <clears throat> Are you ready, guys? Uh, ready. Ready. Set, go. <laughs> This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Wednesday, 5th of August, 2020 at UPI Language Center The candidates are Husna Conyia Ismayanti and Nindya Soraya Dharma. The examiner is Andrian Pernadi. Good afternoon. May I know your name? Yeah, good afternoon. My name is Husna Conyia. And may I know your name? Uh, my name is Nindya Soraya Dharma. And we will begin with the IELTS speaking test. Uh, let's talk about your free time. Do you spend a lot of time with your friends? I usually spend time with my friends on the weekends. We usually go to a cafe and have a lot of things to talk about. And Miss India? Um, yes, I do. I spend much time with my friends. In fact, my friends and I often go to a book club and have a long conversation about our favorite book. Bye. Oke, nah hadirin sekalian, saya ingin hadirin sekalian untuk menyimak kedua jawaban dari Miss Husna dan Miss Nindya Karena setelah ini kita akan ada polling time, kita akan menentukan siapa sih yang memberikan jawaban yang terbaik atau yang paling akurat. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita akan mulai dengan pertanyaan di bagian ketiga. We will proceed to the next part of the test. Mm. Let's talk about the internet. How important is the internet nowadays? I think it is important because people can find information faster using the internet nowadays. And Ms. Nindya? Um, I believe that it is very important nowadays since it provide many benefits and one of which is to find any information faster. Okay, thank you very much. And that's the end of the IELTS speaking test. Okay, silakan berikan tepuk tangan ke Miss Nindia dan Miss Susna. Clap-clap-clap di kolom chat. Hadirin sekalian. Alright. Nah, sekarang. Oh, sudah banyak clap-clap-clap. Sekitar ada 2,000 peserta di sini yang bertepuk tangan. Baik, kita akan... Masuk ke polling time, saya akan share screen kembali. Baik, hadirin sekalian, uh, mohon untuk memperhatikan instruksi selanjutnya. Ya, we're going to have uh, kita akan ada polling time di sini. Saya ingin hadirin sekalian untuk memilih di antara Missus. Dan Miss Nindya, siapa yang hadirin sekalian akan pilih? Jawabannya ya, silakan pilih jawaban yang paling akurat. Apakah Miss Husna yang memberikan jawaban yang paling akurat atau Miss Nindya? Kedengarannya sih sama ya, terus mana yang paling akurat? Nah kita akan coba survei. saya akan launch polls. Saya akan meng Ya, betul. Oh, so, jawabannya Miss Nindya yang memberikan jawaban yang paling akurat. Eh uh, sekitar 80% hadirin sekalian yang menghadiri webinar atau seminar ini memiliki keterampilan menyimak yang sangat bagus ya. Untuk 20% lainnya mungkin saya sarankan untuk mengunjungi dokter spesialis terdekat. <laughs> Maaf. Uh, tapi betul betul sekali ada sekitar 80% yang menjawab dengan benar ya. So Miss Nindya uh, was the one who gave the most accurate answers, ya. Yeah? Dan ada mahkota di sana, saya kira ini kurang lengkap tanpa adanya kacamata hitam. Baik, nah, kita akan kita akan sekarang mengupas kenapa uh, Miss India memberikan jawaban yang paling akurat. Uh, pertanyaan pertama adalah, do you spend a lot of time with your friends? Yeah. Miss Husna berkata, I usually spend time. Pertanyaannya itu adalah, do you spend? Ya, yeah. This is a yes or no question Ini pertanyaan ya dan tidak Sedangkan Miss Husna jump directly into the explanation Jadi kebanyakan peserta itu um, Tidak memperhatikan bentuk dari pertanyaannya Bentuk pertanyaannya itu ya tidak Tapi langsung dia loncat Miss Husna disini Loncat ke I usually spend time Ini tidak menjawab do you spend time Do you spend a lot of time Ya. Yeah. Sedangkan Miss Nindia dia bilang yes I do itu jawabannya ya atau expression lainnya seperti absolutely, definitely dan dari jawaban ini dia memberikan jawaban yang lebih rinci I spend much time with my friends jawaban rinci di sini maksudnya adalah detail answer atau detail explanation dan Miss dia menggunakan kata lain selain a lot of time dia ubah menjadi much time karena dia menginginkan skor yang lebih besar dan selebihnya adalah explanation atau expansion atau extension ya penjelasan atau pengembangan karena dalam tes IELTS itu kita diharapkan untuk speak up. Kalau dalam deskripternya disebut speak at length. Jadi berbicara panjang lebar memang harus banyak dan bisa mengembangkan jawaban. Tidak hanya sekedar yes I do I spend much time with my friends saja. Explain, jelaskan dan extend or expand, kembangkan ya. Nah, ini adalah pentingnya dari menyimak karena banyak peserta atau siswa dari yang saya temui me take it for granted. jadi mereka take it take the listening skill for granted mereka berasa kalau menyimak itu tidak penting dan lebih lompat dan lebih fokus pada kosakata atau sentence structure dan lain sebagainya padahal hal-hal sederhana atau The basics of answering a question is basically to listen, right? Ini salah satu pembahasan pertanyaan untuk part 3. How important is the internet nowadays? Jadi kita bicara tentang internet di sini. Pengetahuan umum, umum. Nah, Husna, dia bilang, It is important. Seperti tidak ada masalah ya bermasalah sebenarnya how important harus dijawab dengan a certain frequency seberapa penting karena pertanyaannya itu adalah seberapa penting internet saat ini Husna menjawab penting internet itu penting nah jawabannya tidak address pertanyaan how it is important itu uh, soalnya atau pertanyaannya mungkin akan seperti do you think it is important Nah, baru jawabannya, yes, it is important. Tapi pertanyaannya itu, how important? Seberapa penting? Yeah. Nah, NIM dia menggunakan, it's very important. Nah, penggunaan very itu address atau menjawab soal atau pertanyaan how. How important? Dan selebihnya adalah penjelasan atau pengembangan, explanation atau expansion. Ya. Yeah. So, the basic of being able to answer the questions correctly is by being able to listen carefully. Okay? Dan dalam IELTS preparation kami di sini kami assess and also encourage students and train them. Kami melatih mereka untuk incorporate both listening and speaking skills. The basics. Karena the basics ini berdasarkan pengalaman kami, um, It can give you a score around 6.5 to 7. Bagaimana? Kita akan bahas nanti ya. Okay. Dan ini akan masuk dan berhubungan dengan tips yang kedua. Deliver detailed answers that fully address the questions. Jadi berikan jawaban yang rinci, yang mencakup informasi yang ditanyakan dalam pertanyaan. Jadi ini bukan hanya semata-mata bisa ngomong dengan lancar saja atau memakai uh, fancy vocabulary saja atau idioms ya atau you know kompleks, uh, compound kompleks, uh, sophisticated sentence structures. Saya bilangnya uh, sophisticated uh, sentence structure karena tidak bisa dipahami <laughs> atau kompleks ya. Yeah. Tapi bisa kita hanya berikan bentuk-bentuk kalimat, jawaban secara lisan yang sederhana, simple sentences. Tapi dengan fluency yang bagus dan coherence yang bagus, itu bisa sampai 6,5 atau 7 berdasarkan pengalaman kami. So, learn the basics before you step up your game. Jadi pelajari dulu dasar-dasar dari mengobrol dengan orang dalam bahasa Inggris, dalam konteks akademik. Sebelum loncat ke memahami tentang kosa kata, sentence structure dan lain sebagainya okay? And remember, it's not about right or wrong answers It's about how well you deliver and extend your answers nah, Kebanyakan dari kita, kebanyakan dari siswa saya atau peserta didik di, di sini, di UPI, Mereka selalu bertanya, Pak, itu jawabannya benar nggak sih? Terus mereka bilang, emang internet tuh penting gak sih sekarang? Ya karena dia tanya tentang internet. Uh, lalu mereka berputar di masalah, ini jawaban benar atau tidak. Nah dalam out speaking test itu, dari is no right or wrong answer. It's up to you. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah, itu tergantung hadirin sekalian saja. Mau jawabannya seperti apapun, examiner itu menerima saja. Karena bukan tentang jawaban benar atau salahnya, ini tentang bagaimana kita menyampaikan jawabannya. So it's about the delivery, how you deliver your answers. Bahkan kita bisa bohong, we can make up stories. It doesn't matter sebenarnya. Kalau kita bisa menyampaikannya dengan percaya diri dan meyakinkan. Oke, okay, so that's tips number two for you. Contoh. Uh, Pertanyaan atau Q&A-nya seperti ini, seperti yang tadi Miss Ninja utarakan Yang Miss Ninja jawab dari pertanyaan saya Yes I do, I spend much time with my friends Ini adalah jawaban, lalu ada jawaban tinggi, Seperti itu, lalu ada expansion. Nah pola ini yang kami drill atau train students at UP, Dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan Jadi cara mereka berbicara itu memang dengan pola yang seperti ini Sangat menyimak dengan detail Menjawab dengan detail. Oke. Okay. Let's go to tips number three. Nah untuk tips nomor tiga kita bisa menggunakan pola berikut untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada beberapa patternnya atau. Uh, systematic scheme if I may say so. Jadi ada beberapa pola menjawab yang kita bisa pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam interview tersebut. Polanya seperti ini. Answer, use connectives, explain, dan expand. Jawab, gunakan kata penghubung. Because since as due to knowing that so on and so forth, jelaskan dan kembangkan ya. karena dalam IELTS speaking test kita harus selalu menjelaskan dan mengembangkan jawaban kita seperti itu bahkan kalau murid yang sangat terlatih itu dia bisa mengembangkan jawaban untuk soal yang sangat sederhana sebagai contoh, what's your favorite color? my favorite color is green as green represent uh, my personality And that there is the color that really interesting. Jadi dia kembangkan dari hanya tentang warna favorit saja seperti itu. Dan kalau siswa-siswa kami di sini bisa, hadirin sekalian pun bisa. Oke. Okay. So we're going to do another interview karena interview ini berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan pola ini. Ya, saya akan mengundang kembali. Um, our IELTS dan saya akan memberikan demo tentang cara, kami akan memberikan demo tentang cara menggunakan pola ini. Answer, use connectives, explain, dan expand. Oke, okay. so it's interview time. Hadirin sekalian, dan yang ingin saya informasikan ke hadirin sekalian adalah untuk, sekali lagi, listen carefully ya simak baik-baik karena setelah ini hadirin sekalian akan melakukan suatu kegiatan kita akan ada polling kembali tapi perbedaannya di sini saya tidak akan mengundang baut Miss Husna dan also Miss India saya hanya akan mengundang Miss India dan saya ingin hadirin sekalian untuk sekali lagi menyimak ya listen carefully oke okay. right so I would like to invite again Miss India To be in the same uh, screen, and we're going to do a demo again. Kita akan melakukan demo uh, untuk pola yang tadi kita uh, bahas ya. Polanya mm -hmm. saya ulangi adalah answer, use connectives, and mm -hmm. uh, explain and expand. Right? Okay. I are you ready, uh, ready. All right. Let me try to remember the question. <laughs> okay, yeah. All right. Uh, this is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Wednesday, 5th of August, 2020 at UP Language Center. The candidate is Nindya Soraya Dharma, and the examiner is Andrian Permadi. Good afternoon. May I know your name? Good afternoon. My name is Nindya Soraya Dharma. Okay. We will begin with the speaking test. Let's start with the first part. Do you often go out in the evening Definitely I frequently go out in the evening as it is the perfect time to meet friends and also to socialize as well. All right okay let's do it one more time all right Okay okay <laughs> Do you often go out in the evening? Mm, definitely, I frequently go out in the evening as it is the perfect time to socialize with friends and also to meet with new people. Okay, thank you very much. Another round applause for Miss <laughs> you know. talking to hundreds of people are not It's not easy at all, so thank you Nindya for participating, and I'm going to uh, share the screen one more time, and we're going to, uh, we're going to discuss Nindya's uh, question, oh sorry, Nindya's answer, ya, kita akan membahas jawaban dari Nindya, okay, saya so akan share the screen lagi Ya, ada yang bilang di chat itu kakaknya nervous katanya, ya, yeah, because it's not easy at all, ya, yeah, kalau Bapak ibu, coba pasti akan gugup juga, ya. Yeah. <laughs> But it's okay. Uh, we, can, uh, we can do it if we practice and make it our habit, ya. Yeah. Alright, nah sekarang, sekarang kita akan. Nah, hadirin sekalian, tadi uh, hadirin sekalian menyimak jawaban dari Nindya. Ya. Uh, kami mengulanginya sebanyak dua kali. Dan di sini kita akan mencoba untuk merangkai kalimat itu menjadi rangkaian yang benar Sesuai dengan apa yang tadi Miss Nindya utarakan ya. Jadi saya akan membuka polling kembali dan hadirin sekalian mohon untuk mengisi polling itu Dan memilih urutan mana sih yang benar Urutan dari apa yang Miss Nindya tadi utarakan itu mana sih yang betul Ya Pola yang Miss dia pakai adalah pola ini, answer, use connectives, explain, dan expand. Baik, saya akan memunculkan polinya sesaat lagi. Dan silakan, dan kita akan masuk ke tips yang keempat. Sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu, ini adalah jawaban yang diberikan oleh Miss Ninja. Jadi pola tadi, definitely itu adalah jawaban. Atau karena pertanyaannya adalah do you often go out in the evening jadi selain memakai yes kita bisa memakai expression lain seperti definitely atau absolutely of course, dan lain sebagainya dan ketika seseorang itu mampu menggunakan variasi kosakata, variation of vocabularies atau lexical le, lexical resources maka nilainya akan sangat besar nanti, mungkin skor yang akan didapatkan akan besar Jawaban rincinya, I frequently go out in the evening. Jadi dia itu mengubah often dengan frequently. Dan ini adalah salah satu, salah satu cara untuk boost our score dalam kriteria lexical resource atau kriteria kosakata. Ya, Mengganti atau mengetahui sinonim dari kata yang ditanyakan dalam pertanyaan itu akan bisa meningkatkan hasil kita nanti seperti itu. Dan selebihnya adalah maaf yang ketiga adalah kata penghubung atau connectives ya. As, kita seringnya pakai because ya, because dan because terus ya. Nah, variasi lainnya adalah as, since dan lain sebagainya. Lalu penjelasan dan pengembangan. Explanation dan expansion. Baik. Dan ini adalah pola untuk menjawab baik part 1 dan part 3. Sebenarnya pola ini adalah yang kami um, ajarkan atau kami encourage students to use Dan mereka memakai pola ini setiap hari Bahkan ketika berbicara sehari-hari dengan temannya di luar kelas, mereka akan menggunakan pola ini ya. Dan kita akan masuk ke tips keempat Ini adalah, um, bukan tips terakhir, tips terakhir nanti ada di akhir presentasi di sini Nanti, tempat ini adalah lebih advance, ya. Jadi, pola yang lebih mahir, tingkat mahir, karena polanya itu adalah use expressions in giving opinions, ya. Gunakan ungkapan untuk menyatakan pendapat, answer jawab, use transition words, gunakan kata penghubung transisi, explain and expand, jelaskan dan kembangkan. Lalu, yang terakhir, use concluding statement. Nah, yang pertama tentang menyatakan pendapat. Pasti saya akan mencoba membaca pikiran Bapak Ibu semua. Pasti seringnya pakai I think ya. I think, I think dan I think ya. Yeah? Nah, sebenarnya ada expression lain yang lebih akademik atau lebih advanced. Seperti to my best knowledge, in my perspective dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, untuk tips nomor 4 ini saya akan langsung saja memberikan contohnya ya. Yeah? Nah, ini adalah pertanyaan dalam part 3. Why do people prefer to travel by car? Dan ini adalah salah satu bentuk jawaban yang advance. Kenapa advance? Karena nggak semua orang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan bentuk yang seperti ini, dengan skema seperti ini. Kita ulas ya. Baik. To my best knowledge, itu adalah ungkapan untuk menyatakan pendapat. Jadi ini tuh untuk mengganti I think seperti kebanyakan orang Asia pasti bilang I think karena kita selalu ragu-ragu karena kita tidak percaya diri dan bukan tidak percaya diri ya, karena kita ingin agar perkataan kita tidak menyinggung orang lain sebenarnya dalam konteks IELTS we need to be very confident one of the way is to use this expression jadi gunakan to my best knowledge lalu jawaban people prefer to travel by car based on two main reasons Nah, yang transisi yang saya maksud adalah seperti firstly dan secondly. Jadi urutannya itu sangat terstruktur. Jawabannya itu tetap sangat terstruktur. Pola ini sangat terstruktur dan pola inilah yang kita drill terus ke siswa agar ketika mereka menjawab itu mereka akan memiliki atau mendapatkan hasil yang sangat baik. Ya, firstly, secondly, penjelasan dan pengembangannya, ya, expansion dan extensionnya, explanationnya. Dan concluding, concluding statement. Kalau dipikir-pikir, kenapa kok mirip-mirip writing ya? Kurang lebih, moral less. Ya karena both writing dan speaking adalah productive skills. Kita itu memproduksi sesuatu. Bedanya, speaking itu adalah kita memproduksi bahasa lisan. Writing kita memproduksi bahasa tulis. Tapi keduanya interrelated dan mempengaruhi satu sama lainnya. Dan ketika kita kurang lebih memakai pola yang sama seperti writing dalam speaking, hasilnya akan sangat uh, bagus nantinya seperti itu. Oke. Okay. And now, let's talk. Kita sekarang akan ngobrol dengan, uh, saya akan ngobrol dengan hadirin sekalian semua. Oke, okay, sudah siap? Uh, mungkin sedikit nervous atau mungkin biasa saja? Karena dalam sesi ngobrol ini, let's talk ini, tenang Bukan saya yang akan menjadi examiner seperti saya bertanya ke Miss Ninja dan Miss Husna tadi, bukan Justru sebaliknya, saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu dan saya ingin agar justru hadirin sekalian yang bertanya kepada saya ya Jadi silakan bertanya kepada saya dan silakan baca penjelasan atau slide ini Oke, kita akan mengadakan simulasi wawancara ya jadi dalam simulasi wawancara ini, hadirin sekalian mohon untuk berpikir atau menulis satu pertanyaan. ya Dan saya akan menjawab pertanyaan hadirin sekalian dengan menggunakan tips nomor 3 dan empat tadi. Dengan pola tadi. Saya akan menggunakan pola itu. Dan saya tidak tahu pertanyaan apa yang hadirin sekalian akan tanyakan kepada saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yep. Dan saya akan melihat siapa yang mengangkat tangan. Oke, okay, sudah ada banyak yang raise hands. Ada beberapa uh, alumni juga, siswa-siswa okay. saya dulu juga ada di sini. Oke, okay. sudah ada beberapa yang raise hands. Saya akan mengundang. Oke, okay, saya akan mengundang uh, Shendi Antariksa. Mungkin kalau tidak keberatan, saya akan meminta. Cindy, uh, antariksa ada ya? Cindy, antariksa di sana. Oke, okay, saya akan promote jadi panelis ya, dan kita akan ngobrol. Oke, okay. dan mohon untuk menyalakan videonya. Oke, okay. hai Sandy! Halo, halo! Oke, okay. mungkin. Tidak akan dinyalakan ya videonya ya, mungkin. Uh, sebentar, saya sedang mencoba untry channel. It's alright, perfectly fine. No. <laughs> mantap kan itu skenario right. backgroundnya? <laughs> uh, yeah. alright. kita ngobrol ya? Yes, sure. Oke, okay, good. Karena kan ini webinarnya speaking ya, masa hanya baca slide saja kan ya? Alright. Okay, nah, uh, all right, so uh, what's your name? Uh, you can call me Sandy. Ah, Sandy, okay. Do you work or do you study? No, I'm working as an English teacher in SMK Prakarya International. Ah, all right, so you're an English teacher. Okay, good, good. good. Yes. So, uh, what do you think about this online seminar? Well, it helps me through a lot of things, uh, like uh, when, I'm, when I want to teach, sometimes uh, there's uh, questions about uh things and sometimes i cannot explain it because the way I, ex i explain it i explain it to myself but somehow my students cannot uh cannot accept it uh, the way i want to give them it's like uh, it's it's uh, there's a barrier um, uh, between us also right. i i believe i believe that i already uh explain it well but somehow uh, my students cannot uh, accept it well so there's a uh, what is it a language barrier for me the language barriers yeah then yeah, yeah. break your language barriers okay yeah okay. that's why i'm joining this webinar okay it's uh, glad to have you as one of our uh, participants in this webinar yeah Oke, okay, Kang uh, Pak uh, Pak Sandy, uh, boleh pertanyaan apa saja, saya akan jawab dengan pola yeah. yang saya bahas. Oke, okay, silakan. Iya, yes. uh, I like to ask your opinion why the millennials are usually hang out in cafe or fancy or edgy restaurant. What do you think about it? Well, that's a very interesting question. Let me think. Uh, to my best knowledge, there are basically two main reasons why millennials often spend time at cafes and restaurants. Uh, firstly, mil millennials go to those particular places because they want to socialize. And how millennials socialize is by going out and eating out. And the most well-known place to eat out are cafes and restaurants. So that's the first reason. Uh, secondly, I believe that millennials go to this uh, place to eat because it has something to do with prestige. People go to restaurants and cafes nowadays, not because of the food, but because of the views or the scenery. Everything has to be Instagramable. Millennials are into Instagram. Thus, I believe that they go there Because they want to take good pictures, right? Hence, those two reasons are reasons why I believe millennials go to cafes and restaurants. Okay, ma? Yeah, right. I uh, I agree with you because sometimes when I see it, they are usually busy with their cell phones uh, rather than eating their uh, food and drinking their beverages. Mm -hmm. I couldn't agree more, spend most, agree of more. Time. most of the time, yes, and you know the food is uh, not warm anymore because they spend basically 10 to 15 minutes to take pictures, right, but Tapi kayaknya kita bukan milenial sih, Pak, ya Oke, Pak Seti terima kasih banyak <laughs> ya, uh, salam ke Burugudi, Pak Serdi International, it's a pleasure to meet you online and I hope to see you uh, in the near future, ya yeah? Ya, yeah, the honor is mine sir. Yes, thank you. Alright, bye-bye. Bye. Okay. Baik, saya akan mengundang uh, peserta lainnya. Silakan untuk raise hand. Kita akan ngobrol lagi nih. Kita masih punya ada waktu untuk ngobrol untuk satu orang lagi. Dan uh, hadirin sekalian bisa me, apa, menanyakan basically any questions and I'm going to uh, answer the questions, ya. Yeah. Okay, silakan raisen. Uh, banyak pertanyaan yang menarik di ini di chat juga. Uh, why do people use bicycles in this new normal era? Yes. Baik, ada banyak yang sudah raisen. Saya akan mengundang uh, mungkin uh, Cica mungkin. Uh, Cica, it, is it okay if I invite you to have a chat? Ya, yeah, kita ngobrol mungkin dengan Cica, Farida, Agustina. Uh, saya akan meminta untuk saya akan mengundang uh, Cica untuk join dan promote. I'm going to promote her as a panelist. Yeah. Sambil saya membaca, mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, yang di, di chatnya karena ada banyak sekali pertanyaan yang interesting di sini. Is Cica here? Ah, oke, okay. Cica Farida. Alright. Okay, you may you may turn on your video and also your um, audio. Okay. Hello there. Hello sir. Hello Cica. Hello, sir. I, can, I, can, I really cannot hear you actually. Sebenarnya nggak kedengaran juga sih. Mungkin earphonenya cabut saja mungkin. I still cannot hear you. Can anybody hear Cica? <laughs> Because I can. Ada yang bisa dengar Cica nggak ya? <laughs> Boleh coba tolong bicara Cica, silakan. Oh enggak, I no I cannot hear anything. No, nope? yep. Ya, yeah, oke. Okay. Kecil sekali sih. Bisa mungkin bisa lebih keras aja ya. Oke, okay, Cica. Uh, so, where are you now? I'm at home. Sorry? At home. Oh, at home. Okay, uh, where do you live? Where do you reside? I live in Ledong, Seketang Surip. <laughs> Jauh banget ya dari UPI ya, Ledong. <laughs> <laughs> Itu kayak ratusan kilometer dari UPI ya. <laughs> Alright. Uh, so, yeah. Uh, do you work or do you study? I still have no work. Because oh, you Alex haven't worked, work. okay. Yeah. My um, last work have, has finished on July. Oh, nice, nice. Uh, not really nice, sorry. <laughs> uh, <laughs> so what do you think about this online seminar? I think this is uh, very important mm -hmm. because uh, I'm from graduate from English education also. But about okay. speaking, I think I'm still not good. Nice, <laughs> uh, perfectly fine. Kebanyakan dari kita tuh selalu merasa, I'm not good in speaking, I'm not good in writing. Padahal yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah harus pede dan harus mau buat kesalahan. Karena kalau nggak pede dan nggak buat kesalahan, you're not going to improve your speaking skill. Ya, yeah? Oke, okay, Cica bisa lebih bicara lebih keras lagi ya. So, uh, boleh tanyakan pertanyaan apapun ke saya, silakan. Uh, Oke, okay, mister. In this pandemic situation, um many school and college uh, virtual teaching and what do you think about education in this new normal situation hmm. what i think what i think about education in this new normal situation uh this uh, very intriguing questions uh let me think well in my perspective uh there are various reasons Uh, or opinions that I have about education in this new normal um, uh, situation, if I may say so. Uh, the first thing that come up into my mind is that it's very interesting when we talk about education because everything now is all about remote learning. Knowing that we cannot meet our students in person, thus remote learning becomes even more essential lastly uh, i have an opinion that education in this new normal is really challenging because uh, teachers really need to prepare their lesson uh, teaching materials online which is very different compared to meeting students uh, in the classroom for example in this webinar i need to prepare my materials um, Different uh, compared to preparing materials when I meet students in class. So those are the two opinions that I have regarding education in this new normal situation or conditions. Thank you. All right. Thank you, <laughs> All right. Thank you very much. Cica. Uh, thank you for participating in this webinar and uh, I'll see you around. Bye bye. Thank you. Bye. Oke, okay, host bisa tolong uh, remove Cica dan Sandy, jadi attendee kembali. Terima kasih. Alright. Saya akan share kembali ya, hadirin sekalian ya. Share screen kembali. Nah, sebenarnya, simulasi wawancara tadi bukan hanya untuk menunjukkan kalau kita bisa pakai pola itu tapi sebenarnya kedua partisipan study, attendance study, sudah menjawab pertanyaan IELTS pertanyaan IELTS itu adalah what's your name and do you work or do you study? itu pertanyaan dalam wawancara IELTS part One. selalu soalnya itu itu to my best knowledge ya pertanyaannya itu pasti apa nama anda siapa lalu kerja atau belajar karena Ketika menjawab work, pertanyaannya akan tentang work Kalau menjawab belajar, pertanyaannya tentang belajar What do you think about this online seminar? Itu pertanyaan part 3 dalam wawancara IELTS Jadi tadi sebenarnya baik Cica dan Pak Sheril <laughs> I forgot, uh, Sudah menjawab pertanyaan dalam IELTS speaking test Secara tidak sadar Karena saya tidak ingin memberitahu bahwa mereka berdua atau hadirin sekalian akan saya tes. Saya tidak akan berbicara seperti itu karena kita harus relax dan santai kalau kita menghadapi wawancara tersebut. Nah, semua yang tadi saya utarakan, hadirin sekalian, itu adalah itu berhubungan dengan IELTS Speaking Band descriptors atau descriptor penilaian untuk speaking. Dan keempat tips tersebut adalah untuk meningkatkan skor pada kriteria ini. Fluency and coherence. Lalu kenapa hanya tipsnya untuk fluency dan coherence? Well, paket lengkapnya ada di Bahaya Bahasa UPI. Jadi silakan bergabung di IELTS Preparation Bahaya Bahasa UPI untuk mengetahui tips dan strategi lainnya ya. Okay. Nah kata dan frasa kuncinya di sini itu adalah speak at length, berbicara panjang lebar, speak fluently, berbicara dengan fasih ya jadi panjang lebar itu extend dan expand jadi kembangkan jawabannya dan pasti harus fluent dan coherence coherence itu kepaduan ya dalam bahasa Indonesia jadi kata-kata kuncinya itu develops develops topic kembangkan mengembangkan topik connectives connective itu kata penghubung cohesive features penanda kohesi jadi setiap kali kita ingin membuat jawaban yang padu ya itu harus ada penandanya, satu, dua, atau seperti moreover, furthermore, dan lain sebagainya. Dan kenapa keempat tips ini saya berikan ke hadir kalian dalam webinar ini, karena keempat tips ini, kalau benar-benar dikuasai, berdasarkan pengalaman kami, band sampai 7 bahkan ada siswa kami beberapa yang dapat tujuh setengah dengan hanya fokus pada keempat tips ini. And we drill them, we train them to be able to be fluent, And to provide a very coherent answer yeah. Nah di awal saya berbicara tentang siswa-siswa saya ini Dan masalah-masalah mereka ya Masih ingat? Dan tipsnya apa sih untuk masalah speaking ini Karena kan speaking itu kata Harmer Salah satu pakar dalam English language teaching and learning ya. Dalam bukunya The Practice of English Language Learning Our teaching <laughs> dia mengatakan kalau berbicara itu sangat on the spot jadi kita mengolah informasi itu sangat on the spot sangat spontan jadi tips yang paling penting sebenarnya adalah tips yang paling sederhana karena speaking itu adalah suatu hal yang harus kita biasakan jadi parameternya itu gampang, seberapa sering kita bisa bicara bahasa inggris setiap harinya itu akan menentukan dan adalah hal yang akan dibawa ke dalam IELTS speaking interview. Dan satu hal yang harus kita tahu adalah, pahamnya adalah, jangan takut salah. Saya bisa membaca pikiran hadirin sekalian, kalau kita mau ngomong pasti kita takut salah, dan kita selalu takut tentang misalnya grammarnya salah, katanya apa, dan lain sebagainya. Padahal kosakata, grammar, dan pronunciation itu hanya adalah bagian dari assessment dalam IELTS speaking test. Nah, berdasarkan pengalaman kami, titik beratnya sebenarnya pada fluency dan coherence. Kalau mau, aim for 6,5 sampai 7,5 atau 7. Kalau mau lebih dari itu, misalnya 8,5 atau 9 misalnya, nah, kita akan belajar dan berlatih dengan metode yang lebih advance. Tapi pada dasarnya, you need to talk in English every single day as often as you can. Jangan takut salah. Semua orang membuat kesalahan. Karena kalau kita selalu takut salah, kita nggak akan pernah bisa. Ya. Mungkin kita selalu takut netizen selalu ngomong, "Oh, itu grammarnya salah." Ya. Atau, "Wah, oh, kamu so Inggris banget sih." Gitu kan? Nah, hadapi semua tantangan itu. Itu adalah barriers kita. Dan terus berlatih. Kita bisa karena biasa. Karena motto kami adalah break your language barriers. Dari all, thank you very much. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, I mm -hmm. hope to see you in the near future dan I'll see you around. Oke, okay. terima kasih Pak Andrian Permadi atas pemaparannya. Demikianlah pemaparan dari Bapak Andrian Permadi. Uh, uh, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan mengetik pada chat box. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab tadi, dan mungkin ada juga yang tertarik dengan mempelajari Al lebih jauh. Nah, silakan jika Anda ingin mempelajari Al lebih jauh atau Anda juga ingin mengembangkan kemampuan bahasa Anda, silakan mengecek layanan-layanan yang Balai Bahasa miliki di balaibahasa.opi.edu atau melalui akun resmi Instagram Balai Bahasa dan akun resmi media sosial Balai Bahasa lainnya. Hadirin sekalian, sesaat lagi.